Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami hormati, staf ahli bidang sosial budaya dan pemberdayaan masyarakat Indonesia di luar negeri, selaku koordinator pokja pengurus utamaan gender KEMLU, Ibu Siti Nugraha Mauludia. Yang kami hormati, Direktur Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional, Bapak Damos Lumalia Usman. Yang kami hormati, Direktur Jenderal Protokol dan Konsuler, Bapak Andirah Bianto. Uh, yang terhormat uh, Duta Besar RI untuk Republik Italia, Ibu Esti Andayani uh, Yang terhormat uh, Direktur Hukum dan Perjanjian Sosial Budaya, Ibu Esti Dewa yani. uh, Para narasumber lainnya tentunya dan juga Bapak-Ibu peserta semua uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Om Swastiastu, Namo Buddhaya, uh, Salam Kebajikan Selamat pagi, salam sehat Salam sehat, salam sehat. Saya harus reiterate tiga kali karena semoga kita selalu diberikan kesehatan di tengah kondisi yang cukup memprihatinkan saat ini. Bapak-Ibu, selamat datang pada acara webinar Peran Diplomat Perempuan dalam Diplomasi Pelindungan Warga Negara Indonesia di Luar Negeri. Perkenalkan, nama saya Luki, bertindak sebagai moderator pada acara webinar hari ini. Bapak-Ibu, eh, seperti yang kita ketahui bahwa eh, pelindungan WNI di luar negeri merupakan eh, salah satu eh, agenda prioritas Presiden RI di bidang penguatan kedaulatan dan juga pelindungan WNI di luar negeri. Dan agenda tersebut eh, itu menjadi program prioritas nasional yang tentunya diemban oleh Kementerian luar negeri oleh sebab itu kegiatan ini diselenggarakan dengan tujuan semoga dapat meningkatkan pemahaman dan pengetahuan publik khususnya mengenai peran diplomat perempuan Indonesia dalam diplomasi pelindungan WNI webinar ini spesial akan menghadirkan para narasumber para diplomat perempuan, baik di pusat maupun di profil RI yang menangani secara langsung isu pelindungan WNI di luar negeri ini para narasumbernya ini luar biasa sekali, para perempuan tangguh eh, Kemlu, ada Duta Besar RI untuk Republik Italia, Ibu Esti Andayani, eh, Direktur Hukum dan Perlinjian Sosial Budaya, Ibu Esti Dewayani, ada Kasubdit Wilayah II, Direktorat eh, PWNI BHI, Ibu Neni Kurniati, eh, juga ada korfum Konsuler KJRI Penang, Ibu Esther Raja Butuh dan juga Sekretaris kedua eh, fungsi politik dari KBRI London, Ibu Galuh Prarasanti. Nanti kita juga akan mendengarkan testimoni dari para pekerjaan migran Indonesia. Kita akan mendengarkan cerita dari seorang Ibu Eti dan Ibu Walfrida yang ketika itu terjerat ancaman hukuman mati. Dan Alhamdulillah sekarang Ibu Eti Waktu itu Bu Eti di Saudi Arabia dan Bu Walfrida di Malaysia, dan sekarang Alhamdulillah keduanya sudah sehat selamat kembali di tanah air. Selain itu, kita juga akan apa, hadir bersama kita juga Direktur Eksekutif Migrant Care, Bapak Wahyu Susilo. Webinar ini insya Allah akan sangat bermanfaat untuk kita semua, dan tentunya akan seru, kenapa seru? Karena nanti akan ada games Bapak Ibu, jadi akan ada games nih yang sudah disiapkan oleh Panitia ada juga akan ada hadiah menarik untuk penanya terbaik, dan juga setiap peserta yang mengikuti webinar ini juga akan mendapatkan uh, sertifikat. Uh, baik, Bapak-Ibu, uh, sebelumnya sebenarnya sudah telah dijadwalkan sedianya Ibu Menteri Luar Negeri hadir bersama kita pagi ini uh, untuk menyampaikan sambutan. Namun karena satu dan lain hal, uh, beliau berhalangan dan menyampaikan permohonan maaf uh, dan akan diwakili oleh Uh, staf Ahli Bidang Sosial Budaya dan Pemberdayaan Masyarakat Indonesia di luar negeri selaku koordinator Pokja PUB Kemlu yaitu Bu Siti Nugraha Mulia. Kepada Ibu Sahli, uh, Ibu Dubes kami persilahkan Bu untuk menyampaikan sambutan. Pada Ibu Sahli, kami persilahkan Bu. oke, okay. baru di Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om swastiastu. Salam kebajikan. Namo budaya. Salam damai sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi dan salam sehat. Yang saya hormati Dirjen Hukum dan Perjanjian Internasional. Yang saya hormati Dirjen Protokol dan Konsuler. Yang saya hormati Duta Besar luar biasa dari berkuasa penuh Republik Indonesia di Roma Italia, Bapak dan Ibu Eselon I serta pejabat dan staf Kementerian Luar Negeri, Bapak dan Ibu Kepala Perwakilan serta pejabat dan staf di Perwakilan, Bapak dan Ibu Ketua Pokja PUG Kemenlu, rekan-rekan anggota Pokja PUG Kemenlu, serta peserta webinar yang berbahagia. Isu perlindungan warga negara Indonesia merupakan salah satu prioritas politik Luar Negeri Indonesia. Namun bagi kami, para diplomat, diplomasi perlindungan lebih dari sekadar pelaksanaan tugas dan fungsi. Diplomasi perlindungan adalah juga upaya untuk memenuhi panggilan kemanusiaan. Untuk itu, marilah kita berikan apresiasi atas kerja-kerja perlindungan yang telah dilakukan oleh seluruh diplomat Indonesia dimanapun mereka berada. Apresiasi khusus bagi para seluruh diplomat perempuan yang turut mengambil peran dan tanggung jawab perlindungan, menyingsingkan lengan baju, Membantu, mengayomi, dan melindungi 3,1 sekitar 3,1 juta lebih WNI di luar negeri. Bapak dan Ibu peserta webinar yang saya banggakan, tugas kita membangun sistem perlindungan warga negara Indonesia masih jauh dari usai. Kedepan, masih banyak pekerjaan rumah yang perlu kita tuntaskan bersama. Kita perlu terus melakukan penajaman kebijakan nasional, kita perlu terus memperkuat kerangka regulasi nasional dan internasional, kita perlu menyempurnakan sistem pelayanan publik, meningkatkan kapasitas SDM, memperkuat kelembagaan perwakilan RI, menambah infrastruktur, dan mendorong peningkatan kualitas manajemen pelayanan publik. Demi tercapainya sistem perlindungan warga negara Indonesia yang baik, tentu saja. Sistem yang komprehensif harus bukan parsial. Sistem juga harus responsif, bukan reaktif. Dan tidak hanya menyelesaikan masalah, namun mengatasi akar masalah dan yang pada gilirannya mampu menghadirkan negara di tengah-tengah masyarakat Indonesia di luar negeri. Bapak, Ibu peserta webinar yang saya hormati, tentunya sistem tersebut hanya bisa diwujudkan jika semua elemen mesin diplomasi pelindungan bekerja sama. Pembangunan sistem pelindungan harus mengikutsertakan seluruh diplomat perempuan Indonesia di seluruh lini. Dengan tingginya jumlah perempuan Indonesia yang bermigrasi ke luar negeri, peran diplomat perempuan mutlak dibutuhkan. Untuk itu Kementerian Luar Negeri telah dan akan terus menempatkan diplomat perempuan di negara-negara di mana isu perlindungan menjadi prioritas khusus Bapak dan Ibu peserta webinar yang saya banggakan penyelenggaraan webinar peran diplomat wanita dalam perlindungan WNI di luar negeri ini adalah sebuah kolaborasi yang sangat baik antara dua Direktorat Jenderal yang sangat erat dengan diplomasi perlindungan yaitu Dijen HPI sebagai punggawa dalam perumusan norma hukum nasional dan internasional yang turut mengawal pelindungan WNI di luar negeri, serta tentunya Dijen Protokol dan Konsuler sebagai koordinator upaya perlindungan WNI di luar negeri di lapangan. Kolaborasi dalam webinar ini, selain untuk memberikan gambaran konkret mengenai peranan perempuan dalam upaya pelindungan WNI di luar negeri, juga diharapkan dapat membantu menanggalkan stereotip Dominasi gender tertentu terkait diplomasi pelindungan WNI. Webinar ini juga merupakan channel diseminasi atas capaian diplomasi pelindungan yang akan membuka wawasan publik Kementerian Luar Negeri terkait pelibatan serta peran perempuan di balik optimalnya diplomasi pelindungan Kementerian Luar Negeri. Seperti kita ketahui, baru saja kita saksikan sendiri. Di komandan dilangsung oleh Ibu Menlu, mesin diplomasi pelindungan WNI secara efektif telah berhasil melaksanakan evakuasi WNI dari Kabul, Afghanistan. Suatu pekerjaan yang sama sekali tidak mudah. If not to say impossible. Bapak, Ibu peserta webinar yang saya hormati, dapat saya laporkan bahwa semenjak diundangkannya Permenlu Nomor 21 Tahun 2020 tentang pedoman pengarus utama agenda di lingkungan Kemenlu. Pada akhir tahun 2020, internalisasi pedoman pengaruh gender ini terus bergulir sepanjang tahun 2021. Dalam aspek, aspek kelembagaan, sesuai amanat permenlu PUG, POKJA PUG kini telah terbentuk di setiap unit eselon 1 sehingga internalisasi PUG berjalan maksimal dan terrefleksi pada perencanaan dan pelaksanaan tupoksi yang semakin responsif gender. Hal tersebut tercemin dengan peningkatan anggaran responsif gender Kementerian Luar Negeri sebagai hasil dari peningkatan kapabilitas SDM Kemenlu dalam implementasi perencanaan dan penganggaran responsif gender. PUG juga tengah melakukan asesmen atas sejumlah isu terkait gender dan peningkatan kualitas lingkungan kerja, seperti misalnya penyusunan kajian terkait cuti di luar tanggungan negara dan pedoman penanganan dan pencegahan pelecehan seksual di lingkungan kerja. Dalam konteks PUG Nasional, POKJA PUG Kemenlu berkoordinasi dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak selaku pengampu PUG Nasional secara reguler, guna evaluasi atas prasyarat PUG Kementerian termasuk diseminasi capaian pengaruh sama gender dalam politik luar negeri Indonesia. Tentu saja dalam pelaksanaan politik luar negeri, baik di tingkat bilateral, regional maupun internasional, KEMELU selalu mengedepankan peran Indonesia dalam pengaruh gender dalam berbagai aspek kerjasama. Misalnya di tingkat ASEAN, Indonesia menjadi champion dalam mendorong peran perempuan dalam mediasi dan negosiasi perdamaian di kawasan. Di tingkat multilateral, Indonesia juga sebagai pelopor isu peran perempuan dalam operasi misi perdamaian rekan peserta webinar yang berbahagia revitalisasi Pokja PUG saat ini telah sepenuhnya unit driven unit driven maaf. sehingga PUG bukan lagi semata-mata pelaksanaan kegiatan tambahan bertemakan gender melainkan sudah terintegrasi ke dalam siklus perencanaan sampai pelaksanaan tugas dan fungsi level satuan kerja sejalan dengan semangat pengarusutamaan dalam pengintegrasian persepsi gender dimaksud Pogja PUG juga melakukan tahapan self-assessment dan analisa situasi gender dalam proses perencanaan sehingga dokumen rencana kerja sudah responsif gender atau sudah mempertimbangkan situasi gender. Selanjutnya, guna meningkatkan ownership bersama atas upaya kolektif percepatan pengaruh gender serta bentuk edukasi dalam diplomasi, berbagai kegiatan bernafaskan PUG juga dilaksanakan secara kolaboratif di dalam Pokja PUG juga antar POKJA PUG seperti yang kita hadir saat ini. Namun demikian, PUG tidak semata terkait peningkatan anggaran responsif gender yang menjadi parameter nasional atau berhenti pada penyelenggaraan kegiatan pertemakan gender. POKJA PUG Kementerian Luar Negeri memiliki aspirasi bahwa pengaruh gender dapat menciptakan enabling environment bagi seluruh pegawai Kementerian Luar Negeri, yaitu sebuah lingkungan organisasi, di mana kondisi atau sistem di dalamnya seperti regulasi, budaya organisasi, mindset, kebijakan, sumber daya, sumber daya, semua mendukung seluruh SDM dalam organisasi untuk berpartisipasi, berkembang, dan produktif terlepas dari gendernya. Rekan peserta webinar yang berbahagia, Berkaca pada te tema webinar pada hari ini, kita pahami bersama bahwa arus pergerakan manusia selain menghadirkan peluang untuk kehidupan yang lebih baik juga mengekspos ke ke kepada berbagai risiko, ditambah situasi pandemi yang mendama, risiko yang dapat mengancam keselamatan WNI yang jauh dari tanah air. Diplomasi pelindungan tidak terhenti karena pandemi, justru sangat relevan dibanding sebelumnya. Diplomasi sudah terbukti senantiasa relevan dan sumber daya yang adaptif. Eja dan sultif di tengah unprecedented circumstances di era pandemi. Demikian juga dengan diplomasi pelindungan. Pengaruh gender juga tentunya menyentuh area diplomasi pelindungan, di mana pada kenyataannya, pelindungan WNI melibatkan begitu banyak diplomat perempuan di pusat dan perwakilan RI, dan jumlah perempuan Indonesia yang bermigrasi ke luar negeri relatif lebih tinggi dibandingkan laki-laki. Webinar ini membuka wawasan terkait signifikasi peran dan kontribusi diplomat perempuan dalam capaian diplomasi pelindungan WNI guna perspektif yang berimbang. Webinar juga mendiskusikan tantangan yang dihadapi diplomat perempuan dalam pelaksanaan tugasnya. Terlepas dari capaian-capaian para diplomat perempuan yang telah diraih, masih diperlukan perbaikan yang berkesinambungan guna menciptakan enabling environment untuk para diplomat perempuan, karena di saat yang bersamaan mereka adalah perempuan mengandung. Ibu Nyesui, breadwinner dalam keluarga, atau orang tua tunggal. Rekan peserta webinar yang berbahagia, selaku koordinator Tokja PUG, saya sekali lagi mengucapkan, mengucapkan terima kasih atas inisiasi kegiatan webinar pada hari ini. Harapan saya bahwa webinar ini dapat memperkaya wawasan mengenai diplomasi dan pengaruh utamaan gender yang saling berkaitan satu sama lain. Saya juga berharap peserta webinar dapat lebih memahami bahwa diplomat perempuan juga memiliki determinasi yang tinggi dan kapabilitas mumpuni dalam menjawab tantangan dalam bertugas. Lebih jauh, saya juga berharap forum ini dapat memberikan inspirasi sekaligus menumbuhkan harapan kita bersama akan lahirnya diplomat-diplomat perempuan yang akan memimpin diplomasi perlindungan di masa depan. Dengan kehadiran dan peran mereka, saya yakin wajah diplomasi perlindungan yang mengayomi dan melindungi sejalan dengan amanat undang-undang hubungan luar negeri akan menjadi sempurna, paripurna. Para diplomat yang teguh dalam prinsip namun luwes dalam pendekatan. Sebagai tindak lanjut, kedepannya instrumen diplomasi juga sepatutnya menjawab tantangan terkait gender guna mewujudkan enabling environment bagi seluruh pelaku diplomasi PWI baik perempuan maupun laki-laki. Terima kasih, selamat mengikuti webinar dan selamat berdiskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Ibu Sahli Budubes atas sambutannya tadi. Ibu menekankan bahwa isu pelindungan ini tentunya eh, penting juga adanya kolaborasi dan kerjasama antara Ditjen HPI dan Ditjen Protcon yang juga mendengarkan acara ini. Oleh sebab itu, selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dari Dirjen HPI, Bapak Damos Dumulya Agusman, dan nanti akan langsung diikuti oleh sambutan dari Dirjen Protokol dan Konsuler, Bapak Andi Rahmianto. Kepada Bapak Dirjen HPI dan Bapak Dirjen Protokol, kami persilahkan, Pak. Terima kasih, moderator, yang kami hormati, Ibu Menteri Luar Negeri yang diwakili oleh Ibu Sahli, Ibu Siti. Bapak Dirjen protokol dan konsuler dan khususnya selamat subuh kepada Ibu Duta Besar ST Andayani sebagai narasumber dan para narasumber lainnya tentunya dan bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera dan tentunya salam sehat selalu saya sangat bergembira karena pokja HPI dengan pokja protokol konsuler bisa bersinergi hari ini di bawah kepemimpinan Ibu Sahli untuk menyelenggarakan satu webinar yang topiknya adalah topik yang sangat sinergis yaitu peran wanita diplomat wanita tentunya dengan perlindungan warga negara di luar negeri dalam keseharian kami kami selalu membedakan ada dua aspek perlindungan. Yang pertama adalah aspek perlindungan pada level konkret yaitu level eksekusi atau yang kita sering sebut sebagai level blusukannya gitu ya. Dan ini yang memegang peran di sini adalah Pak Dirjen Porcons beserta uh, jajarannya. Dan aspek yang kedua adalah perlindungan pada level policy, pembentukan norma dan dalam hal ini adalah perlindungan hukumnya gitu ya. Nah dalam hal ini KPI berada pada aspek yang kedua ini dan satu tantangan selalu bagi hukum dan perjanjian internasional adalah bahwa kita selalu beroperasi pada juridiksi asing ya jadi istilah juridiksi asing ini aja sudah menjadi tantangan bagi hukum dan perjanjian internasional Nah, seperti kita ketahui, saat tadi sudah disampaikan juga oleh Ibu Sahri, bahwa politik, respon kita dalam politik luar negeri itu adalah pemihakan kepada uh, warga negara Indonesia di luar negeri. Nah, tetapi pada tataran makro, kalau kita perhatikan respon Indonesia terhadap konflik-konflik di belahan dunia ini, itu pasti aja cirinya selalu mengedepankan perdamaian kemudian perlindungan korban konflik khususnya anak dan wanita ini bisa tercermin bagaimana posisi kita di beberapa konflik yang terjadi uh, dewasa ini ini juga tidak uh, ini juga berkat peran dari figur ibu menteri luar negeri yang pada saat mengatakan demikian si minit gitu ya dia dia memang real bermaksud seperti itu karena aspek keibuannya. Gitu ya. Dan ini merupakan ciri khusus dari politik luar negeri kita yang selalu memihak kepada perdamaian, perlindungan, kepada korban konflik, dan kemudian berusaha untuk menghindari konflik itu berekskalasi menjadi tragedi kemanusiaan. Nah, yang menarik adalah bahwa untuk aspek perlindungan di HPI itu kebetulan yang menjadi figur atau yang menjadi Uh, toko sentral di HPI itu adalah kebetulan wanita atau diplomat perempuan dan setidak-tidaknya sama selama periode saya itu direktur yang me, apa yang menanganin uh, masalah perlindungan uh, warga negara di luar negeri itu adalah direktur wanita ya selama periode saya ini menunjukkan bahwa peran wanita itu sangat sentral khususnya di HPI itu sudah Shed uh, speaking ya sudah sudah given gitu ya. Nah kenapa? Karena ada setidak-tidaknya observasi saya ada kelebihan diplomat wanita dalam kekhususan di HPI ini. Yang pertama itu diplomat wanita itu sangat detail dia sampai masuk ke pernik-pernik. Dia tahu hal-hal yang uh, apa namanya di sudut-sudut sana apa kelemahan norma dan kemudian apa yang harus diperjuangkan ya. Dan yang kemudian, yang kedua, sifat diplomat wanita di HPI itu adalah selalu menonjol pemihakannya kepada hak kelompok rentan. ya ini sangat menonjol sekali, sehingga dalam uh, norma setting itu, dia sangat ngotot dalam perlindungan kepada hak-hak kelompok rentan ini. Dan yang ketiga, tentunya ini juga keunikan tersendiri bahwa diplomat wanita itu cenderung mampu membaca apa di balik pikiran counterpart, gitu ya sehingga pada waktu bernegosiasi dia sudah tahu sebenarnya apa yang dibalik apa namanya pikiran counterpart sehingga kadang-kadang diplomat HPI itu sering disebut sebagai diplomat yang banyak ngeyelnya katanya. ketimbang uh, cooperationnya saya tahu karena mereka kalau udah masalah perlindungan WNI there is no kompromi kelihatannya gitu ya sehingga tidak tampil wajah diplomatnya tapi lebih tampil wajah aktivis aktivisnya gitu ya ini merupakan kelebihan daripada diplomat lawyer HPI. Saya juga dengan bangga ingin mengatakan bahwa jumlah diplomat lawyer kita di HPI itu dari 61 diplomat itu 26 adalah wanita. Ini menunjukkan bahwa bahwa gender sensitivity masalah kesetaraan gender di HPI itu sudah bukan bukan isu lagi gitu ya. Kita bahkan sudah sampai kepada suatu apa namanya environment yang bukan hanya enabling tapi environment yang sudah encouraging bagaimana peran uh, wanita sangat menonjol. Dan terlebih lagi, dari tujuh diplomat baru nanti yang akan ditempatkan di HPI, itu empat adalah wanita. Jadi tahun ini adalah tahun dominan wanita uh, pada generasi sekarang. Sehingga dapat dibayangkan bahwa nanti satker kami ini adalah satker yang uh, sangat, apa namanya, uh, sangat equality gendernya itu sangat uh, sangat tinggi, gitu ya. Nah, saya berharap webinar ini tentu kami uh, bisa berbagi uh, pengalaman, berbagi apa yang kami lakukan khususnya dalam perlindungan warga negara Indonesia. Terima kasih sebelumnya kepada para penyelenggara dan para panitia khususnya para peserta webinar. Mudah-mudahan webinar ini dapat bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. <tuh> Langsung aja, Mas Luki. Langsung Pak dubes silahkan. Oke, okay. baik, terima kasih, terima kasih Mas uh, Luki. Selamat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, selamat pagi, uh, salam sehat dan salam uh, sejahtera uh, bagi kita semua yang uh, saya hormati Ibu Menteri Luar Negeri yang diwakili oleh Ibu uh, Sahli uh, Sosial Budaya Kementerian Luar Negeri. Uh, Sahabat saya, Pak Direktur Jenderal uh, Hukum dan Perjanjian Internasional, uh, para narasumber, uh, dan seluruh peserta uh, webinar yang saya hormati. Uh, Pertama-tama, tentunya saya ingin menyampaikan terima kasih dan apresiasi uh, kepada uh, kelompok kerja uh, PUG, Pangurus Gender Kementerian Luar Negeri, uh, atas kerjasamanya uh, bersama dengan Ditjen uh, API dan Ditjen Protokol Konsuler, dalam penyelenggaraan seminar, webinar ini harus saya akui, um, mungkin Pak Dirjen Damas setuju dengan saya bahwa penyelenggaraan kegiatan ini juga uh, salah satu faktornya begitu adalah karena peran uh, dua Sekretaris Direkturat Jenderal di Dirjen HPI dan juga di Dirjen Protkons yang perempuan Jadi sekali lagi saya uh, sampaikan apresiasi saya dan ini saya yakin bukan sebuah kebetulan, tapi memang sebuah bukti bahwa taman gender di Kementerian Luar Negeri, terkhusus di dua Direktorat Jenderal di KEMLU, uh, sudah bisa dibuktikan. Uh, yang kedua tentunya tema dari webinar ini, uh, saya sepakat tadi disampaikan uh, oleh Mbak Sahli maupun Pak Dirjen Damos, tidak hanya uh, tepat waktu, timely, tapi juga sangat penting dan relevan dalam diskursus pelindungan warga negara Indonesia di luar negeri jadi misalnya sebagai gambaran dari catatan kita dari 3,1 juta warga negara Indonesia di luar negeri 80% adalah pekerja migran Indonesia atau PMI dari jumlah itu ya mungkin lebih dari 60% adalah perempuan. Jadi sekitar 2 juta warga negara Indonesia yang mayoritas pekerja migran Indonesia adalah perempuan. Di mana inilah yang menjadi target tentunya juga pelindungan diplomasi pelindungan kita. Sebagaimana disampaikan oleh Ibu Menlu dalam beberapa kesempatan, misalnya, memang diplomasi pelindungan merupakan salah satu prioritas ya kebijakan luar negeri kita, diplomasi kita Bapak Presiden misalnya dalam satu kesempatan juga menyampaikan bahwa perlindungan terhadap warga negara Indonesia terkhusus pekerja migran Indonesia harus dilakukan dari ujung rambut sampai ujung kaki itu istilahnya perlindungan dari ujung rambut sampai ujung kaki karena itu tentunya kualitas diplomasi perlindungan perlu terus diperkuat ya, dan disempurnakan sesuai dengan dinamika uh, masyarakat maupun uh, situasi uh, internasional di mana para WNI tersebut uh, berada. Uh, para peserta webinar yang saya hormati, uh, dalam mewujudkan pelayanan dan perlindungan WNI dua negeri yang maksimal, uh, tentunya kita membutuhkan partisipasi uh, semua pihak, baik di pusat maupun di perwakilan visi perlindungan, sebagai kerja ini juga sudah tertuang dalam Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor Lima Tahun 2018 tentang Perlindungan Warga Negara Indonesia di luar negeri. Di sini, melalui Permenlu, ini tentunya sudah secara tegas dinyatakan bahwa ownership ya kepemilikan terhadap diplomasi pelindungan tidak hanya pada uh, pemerintah, ya, namun juga mengikutsertakan peran uh, masyarakat luas, peran lembaga-lembaga non pemerintah, ya misalnya migrant care atau Serikat uh, Buruh Migran Indonesia (SBMI) tentunya uh, di bawah koordinasi uh, Kementerian uh, Luar Negeri. Uh, kita saksikan kehadiran para narasumber dalam uh, webinar ini merupakan refleksi nyata dari uh, visi tersebut visi bahwa pelindungan merupakan uh, sebuah kerja bersama karena itu kita bangga uh, menyaksikan mesin diplomasi pelindungan uh, ternyata melibutkan, uh, maaf, melibatkan uh, begitu banyak perempuan-perempuan uh, uh, tangguh uh, saat ini catatan uh, kita ada sekitar 743 uh, diplomat perempuan di Kementerian Luar Negeri, di mana um, 305 diantaranya saat ini tengah bertugas di perwakilan Indonesia di luar negeri Dan sebagian uh, dari mereka memegang peran penting sebagai misalnya pelaksana fungsi uh, konsulat ya, Sebagai uh, apa namanya pelaku yang bertanggung jawab langsung pada pelayanan dan uh, perlindungan uh, warga negara Indonesia di luar negeri Bahkan di pusat, ya, bisa saya sampaikan, di Direktorat uh, perlindungan uh, Warga Negara Indonesia, saat ini ada lima kasubdit dan dua diantaranya adalah perempuan. Di mana salah satunya uh, hari ini bertindak sebagai salah satu uh, narasumber. Ada Mbak Neni Kurniati di situ. Uh, tentunya... Uh, Para diplomat perempuan yang yang terlibat dalam kerja-kerja pelindungan WNI di luar negeri tidak hanya memiliki kapasitas, ya, ketangguhan dan dedikasi yang tinggi dan teruji, tetapi mereka juga dilengkapi oleh passion ya, dan tentunya juga empathy, mengingat hakikatnya sebagai perempuan atau atau seorang ibu. Uh, saya ingin sampaikan juga dalam kesempatan yang baik ini, um, selama masa pandemi COVID-19, ya, mesin pelindungan uh, kita uh, bekerja semakin uh, kuat, semakin cepat, bahkan uh, boleh dikatakan uh, uh, non-stop, ya, 24 jam, uh, jumlah kasus uh, yang menimpa warga negara Indonesia, terkhususnya pekerja migran Indonesia, di luar negeri ya mengalami uh, kenaikan tiga kali lipat selama masa pandemi uh, kurang lebih uh, 45 ribu kasus sudah berhasil kita selesaikan ya. lebih dari 179.000 ribu WNI kita PMI kita sudah berhasil kita pulangkan ke tanah air selama masa pandemi dan juga uh, uh, sekitar lebih dari 140 miliar rupiah ya hak-hak pekerja migran yang berhasil kita perjuangkan tentunya kita mencatat peran diplomat perempuan sangat signifikan dalam pencapaian ini kita juga menyaksikan dari kita dengan para diplomat perempuan kita termasuk tentunya tidak diplomat tetapi juga lokal staff perempuan yang bekerja di perwakilan kita, ya, utamanya misalnya di, di uh, kawasan atau negara-negara yang menjadi kantung-kantung uh, pekerja migran Indonesia, di Timur Tengah, di Malaysia misalnya yang telah turun langsung dalam uh, pendampingan uh, dan pemberian bantuan hukum kepada warga negara kita dan pekerja migran kita di luar negeri uh, Misalnya uh, kita harus uh, catat dan kita harus apresiasi peran para diplomat perempuan, misalnya dalam membantu pekerja migran kita yang menjadi korban kekerasan, yang menjadi korban TPPO, tindak pidana perdagangan orang, bahkan yang juga terancam hukuman mati. Jadi ini merupakan sebuah kerja yang tidak mudah, bahkan menuntut kesabaran, ya, ya ketulusan hati, yang kerap uh, memakan waktu bertahun-tahun. Um, sebagai bentuk tentunya uh, apresiasi terhadap uh, pelaku pelindungan warga negara Indonesia di luar negeri, uh, Kementerian Luar Negeri sejak tahun 2015 kita telah memberikan uh, penghargaan yang kita kenal sebagai Hasan Wirayuda Pelindungan Award. Uh, selama enam tahun terakhir ini, dari misalnya... Uh, 40 pemenang ya, kategori uh, diplomat ataupun home staff dan local staff di perwakilan Indonesia di luar negeri uh, 11 diantaranya adalah uh, perempuan jadi 30% diantara para pemenang Hasan Wirayuda pelindungan award adalah uh, perempuan uh, serta webinar yang saya hormati <coughs> um, tentunya pelayanan publik uh, tidak bisa lagi mengandalkan metode konvensional uh, seperti tatap muka, melalui ya, email. Uh, we, need, we need to go uh, digital. Uh, pelayanan publik uh, 4.0 merupakan uh, berbasis digital ya tentunya merupakan sebuah keniscayaan. Nah, karena itu uh, negara juga perlu hadir dalam uh, genggaman tangan. Sejak tahun 2018, ya, Kementerian Luar Negeri telah meluncurkan dua aplikasi berbasis digital yaitu Safe Travel dan portal Puduli WNI sebagai sebuah sistem informasi digital yang terintegrasi yang bertujuan antara lain untuk melakukan pencegahan, ya, deteksi dini dan respon cepat terhadap masalah yang dihadapi oleh warga negara kita di luar negeri Terakhir, saya ingin menggarisbawahi bahwa diplomasi pelindungan WNI di luar negeri bukanlah sebuah tugas yang sederhana tugas ini menuntut komitmen pribadi terhadap kemanusiaan, loyalitas dan integritas profesi yang tinggi bercermin dari peran dan keberhasilan para diplomat perempuan dalam tugas pelindungan WNI di luar negeri saya, Ibu uh, ibu Sahli, uh, berharap suatu hari Kita akan memiliki seorang diplomat perempuan Yang dipercaya menjadi Direktur lindungan Warga Negara Indonesia di luar negeri Semoga jika kita bisa memiliki Menteri Luar Negeri seorang perempuan Saya pikir uh, Direktur PWNI uh, yang akan dijabat seorang perempuan uh, Insya Allah akan menjadi sebuah Saya mengharapkan bahwa webinar ini akan menjadi forum juga sekaligus tempat bagi kita menyampaikan apresiasi ya kepada para diplomat perempuan yang telah terlibat dalam diplomasi pelindungan WNI di luar negeri, dimanapun kalian berada. Selamat bekerja terus berkarya pastikan negara terus hadir dalam melayani dan melindungi warga negara kita di luar negeri maju terus para diplomat perempuan Indonesia demi mencapai Indonesia tangguh dan Indonesia tumbuh. Terima kasih selamat berwebinar wabillahithiqaiddah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, terima kasih Pak Dirjen Konsuler. terima kasih juga tadi kepada Pak Dirjen API, Pak Damos, banyak hal-hal positif yang disampaikan eh, tadi mulai dari gender equality, peran dan jumlah eh, diplomat eh, perempuan, tadi disebutkan oleh Pak Dirjen ada 743 diplomat perempuan yang saya catat di sini dan 305 diantaranya saat ini bertugas di luar negeri yang tentunya uh, tidak sedikit yang mengemban tugas uh, untuk uh, dalam uh, pelindungan WNI. Terima kasih sekali lagi kepada Pak Dijan HP dan Pak Dijan Profons. Uh, Bapak Ibu, uh, untuk menutup sesi pembukaan ini, uh, kita akan uh, mem memulai sesi foto bersama, tetapi ini memang... Informasi dari panitia sepertinya tidak semua akan dibuka kameranya Hanya untuk uh, keynote speakers dan narsum saja Jadi uh, kepada panitia apakah bisa dibuka dulu Terus kemudian untuk kita uh, lakukan sesi foto bersama Oke, okay. aba-aba saya ambil ya Oke, okay, kita ambil tiga dua satu. kamera, semuanya, Bapak Ibu, tiga dua satu. Oke, mungkin uh, tag yang kita tiga kali kali, ya. Uh, tag yang kedua, tiga dua satu. Kiranya ada halaman-halaman yang juga perlu disesuaikan oleh panitia. Kita cek lagi, terakhir, tiga dua satu. Oke, mohon konfirmasi, Panitia, apakah untuk sesi foto sudah cukup berhasilkah atau perlu kita coba lagi? Uh, sebentar, sebentar, Pak. Oke, baik. Nah, Pak Jamianto dan timnya ada Pak Lingga dan Pak Ari. Sehat, sehat. Bagaimana Pak Jamianto? Siap, siap, siap, Pak. Oke, okay, siap ya. Sudah siap. baik. Terima kasih uh, kepada panitia Uh, sesi foto bersama mengakhiri sesi pembukaan kita uh, dengan para keynote speaker terima kasih banyak uh, sekali lagi uh, Bapak Ibu um, kita akan lanjut ke sesi acara inti yaitu diskusi bersama uh, dengan para narasumber uh, namun sebelum itu kita intermezzo dulu ini sebentar kita akan bermain game uh, saya jamin gamenya ini seru sekali seru banget bagaimana cara bermainnya kami berikan floor kepada panitia silahkan Mbak Risa mohon dipandu untuk permainan gamenya siap terima kasih Oke, mas saya izin izin live ya oh, siapa Pak. Siap, Pak terima kasih Pak Dirjen. Hai semua Bu Salih Adiul semua bye, bye. Uh, selamat pagi Bapak Ibu teman-teman semuanya yang sudah bergabung di bersama kita di kegiatan pagi hari ini webinar uh, peran diplomat perempuan dalam diplomasi perlindungan warga negara Indonesia di luar negeri. Wah, menarik sekali ya webinar kita pagi pagi hari ini. Nah, sebelum kita mulai uh, mendengarkan sharing-sharing pengalaman daripada narasumber kita yang hari ini uh, sangat mumpuni, yang sudah malang melintang di uh, perlindungan WNI, uh, kita games dulu ya. Uh, Panitia sudah menyiapkan 15 Uh, hadiah menarik untuk para pemenang hari ini uh, lima untuk para pemenang kita di sesi game sesi pagi uh, lima untuk nanti uh, sesi game siang hari jadi uh, stay tune ya jangan jangan kemana-mana nih Lalu lima lagi untuk uh, para penanya terbaik. Jadi disiapkan pertanyaannya yang kira-kira uh, uh, ingin tahu ya dari dari narasumber. Boleh soal pengalaman, boleh soal uh, apa yang yang kira-kira yang ingin ditanyakan. Nanti juga kita akan pilih lima penanya terbaik. Nah, uh, gimana cara ikut games uh, sesi pagi ini di kolom chat uh, panitia sudah menyebarkan link sudah uh, men-share link bapak ibu bisa buka link yang ada di kolom chat kuis uh, sesi satu ya judulnya ada tulisannya kuis sesi satu uh, kami berikan waktu kurang lebih lima menit untuk uh, mengisinya uh, nanti oh belum ada coba mungkin uh, panitia bisa minta tolong di-share nanti kami beri waktu lima menit Siapa yang cepat, siapa yang nilainya paling tinggi nanti akan mendapatkan hadiah menarik dari panitia. Jangan lupa dilengkapi isi nama uh, dan email atau nomor handphonenya karena nanti hadiah akan dikirim ke rumah pemenang. Jadi kami perlu kontak personnya, kontak nomornya untuk untuk tanya uh, alamat uh, lengkap dan segala macamnya. Apa sudah ada panitia uh, ininya? Sepertinya linknya belum di, belum di berikan, share ya? Ya? belum di share ya. nah itu sudah ada sudah ada ya bapak ibu https bit uh, titik dua garis miring garis miring bit uh, titik reli garis miring quiz sesi 1. boleh diisi sambil uh, menunggu bapak ibu sekalian mengisi games uh, kami juga oh terpaksa Kami juga mengingatkan kembali supaya Bapak-Ibu uh, jangan lupa isi daftar absen ya, uh, karena nanti sertifikat uh, akan diberikan uh, berdasarkan daftar absen, daftar hadir uh, Bapak-Ibu yang sudah Bapak-Ibu isi hari ini. Baik, sudah mulai masuk nih jawaban-jawaban uh, dari Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Ayo, masih kami tunggu dua menit lagi. Dua menit lagi, Bapak Ibu. Jadi, uh, kami ingatkan lagi, jadi teman-teman uh, semua nanti uh, tetap stay tune ya sampai siang hari, karena nanti di siang juga, kalau yang belum berkesempatan uh, menang pada pagi hari ini atau nilainya mungkin nanti kecil, uh, nanti siang-siang ada lagi game sesi kedua, jadi masih ada kesempatan. Nanti para pemenang akan diumumkan juga di akhir uh, kegiatan ya. Uh, jadi, jangan nanti uh, supaya tahu siapa saja yang menang hari ini. Baik, sebentar lagi ayah, Bapak, Ibu. Hadiahnya menarik sekali loh, kemarin saja kita sempat ngintip hadiahnya. Wah, apa dibagikan, apa buat panitia saja ya. Kita sempat berpikir kayak gitu. Soalnya hadiahnya menarik sekali. Jadi teman-teman, jangan lupa isi nomor kontaknya, jangan lupa isi detailnya ya. Supaya nanti kalau udah menang, kita nggak bingung-bingung. Oke, okay, mungkin uh, games-nya sudah sesi ini. Uh, kami sudah dapat uh, beberapa nih nya uh, Jadi, uh, acara kami kembalikan kepada Mas Luki. Terima kasih. Nanti pemenangnya akan kami uh, umumkan di akhir acara. Terima kasih. Oke okay, baik terima kasih Mbak Risa ini kayak seru banget ini saya jadi penasaran tuh, tuh hadiahnya apa ya saya aja sebagai moderator enggak tahu apa hadiahnya mau ikut takut salah tuh tadi barusan nah uh, terima kasih Mbak waduh sorry ini ada kucing tiba-tiba loncat sorry um, mohon maaf Bapak Ibu um, terima kasih Mbak Risa terima kasih juga kepada Bapak Ibu para peserta yang sudah ikut meramaikan uh, games tadi jadi seperti yang disampaikan oleh Mbak Risa ada games kedua nanti siang jadi jangan kemana-mana bisa ikut uh, terus ikut di sini baik uh, tadi kita sudah um, uh, menyelesaikan permainan games yang pertama Bapak Ibu kita sekarang akan memulai sesi diskusi dengan uh, para narasumber hadir bersama kita ada lima narasumber ada duta besar duta besar RI untuk Republik Italia Ibu Esti Andayani Bonjorno Ibu Um, Ibu Dubes Esti ini tentunya sudah uh, banyak pengalaman terkait dengan tugas membantu WNI di luar negeri uh, Selain Italia tentunya uh, negara rangkapan Kabir Roma itu ada Siprus, Malta dan juga San Marino Dan sebelumnya beliau juga memperoleh amanah negara sebagai uh, Duta Besar RI untuk Kerajaan Norwegia merangkap uh, Islandia uh, Hadir juga bersama kita adalah Direktur Hukum dan Perjanjian Sosial Budaya Ibu Esti Dewayani Selamat pagi Ibu Salam sehat Ibu, ini kami ingin menyampaikan selamat kepada Ibu atas pelantikan Ibu tanggal 18 Agustus ya Bu ya wah ini sangat, sangat fresh from the oven sekali ini berarti ini. tepat saya sedang melihat kalender tepat satu minggu berarti nih tepat satu minggu yang lalu um, adalah pelantikan um, Ibu Hesti Dewaiani. Uh, beliau pernah penempatan di KBRI Vatikan lalu kemudian ke KB Kuala Lumpur. Uh, sebelumnya beliau juga menjabat sebagai Kasubdit Sosial dan Ketenaga Kerjaan pada Direktorat Hukum dan Perjanjian Sosial Budaya. Jadi beliau sudah cukup lama uh, berkecimpung di isu perlindungan WNI. Uh, hadir narasumber lain adalah Kasubdit Wilayah II uh, Direktorat PWNI BHI Ibu Neni Kurniati Selamat pagi Ibu uh, Selamat pagi Beliau pernah uh, penempatan di KBRI Aman lalu kemudian ke KJRI Penang selama di pusat uh, menjadi juga uh, anggota keluarga Direktorat PWNI BHI ini Jadi pengalaman beliau uh, juga sangat kaya terkait isu uh, pelindungan di sini Uh, hadir bersama kita juga adalah perfum konsuler dari KJRI Penang, Ibu Esther uh, Esther Raja Gukup. Selamat pagi Ibu. Uh, beliau adalah penerima penghargaan Hasan Wirayuda uh, Perlindungan Awards tahun 2020. Wah. Jadi tentu tidak diragukan lagi lah uh, pengalaman dan ilmu beliau terkait dengan perlindungan. WNI saat ini bertugas di KJRI Penang, dan sebelumnya di KBRI Manila, ya Bu Esther. Ya, lalu narasumber kelima kita ada Sekretaris Kedua Fungsi Politik dari KBRI London, ada Ibu Galuh Rara Santi. Selamat pagi, Ibu. Ini pagi Mas pagi, Pagi sekali seperti Ibu Dubes Esti ini di Eropa masih sangat pagi sekali. Um, Ibu Rara ini beliau telah lama menangani isu-isu hukum dan pada tahun 2020 uh, terlibat aktif dalam uh, perumusan resolusi PBB terkait uh, crew change. Jadi uh, itulah Bapak-Ibu para narasumber kita hari ini. Uh, Bapak-Ibu peserta, uh, kiranya ada pertanyaan itu nanti bisa disampaikannya melalui fitur Q&A pada Zoom ini. Mohon jangan melalui chat, karena nanti chatnya akan numpuk. Mohon menggunakan fitur Q&A pada Zoom ini, kiranya ingin menyampaikan pertanyaan. Jadi silakan jangan malu-malu bertanya, apalagi tadi sudah disampaikan oleh Mbak Risa, akan ada hadiah menarik untuk lima penanya terbaik. Jadi jangan malu-malu lah, tanya aja langsung. Oke, um, saat... Um, penyampaian nanti pertanyaannya juga mohon uh, disampaikan nama pekerjaan uh, instansi dan kepada siapa kepada narasumber siapa pertanyaan itu ditujukan mohon juga dicantumkan uh, saat nanti bertanya. Uh, baik, uh, para narasumber, ibu-ibu kita ini formatnya lebih kepada diskusi ngobrol-ngobrol uh, santai ibarat uh, talk show ya talk show gitu. Um, Oke okay, kita mulai. Um, Bapak-Ibu, penanganan isu uh, diplomasi pelindungan WNI di luar negeri, tadi juga sudah sempat di dimention oleh Pak Dirjen HPI bahwa cari garis besar itu dilakukan dalam dua uh, pendekatannya. Ada pembentukan norma hukumnya, dan juga ada pelaksanaan kebijakannya. Itu yang berusukan itu tadi, disampaikan oleh Pak Dirjen HPI. Mungkin saya mau bahas dulu uh, terkait dengan pembentukan uh, norma hukumnya, atau norm setting, bahwa Tentunya, pembentukan hukum, eh, norma hukum itu dilakukan baik di tingkat nasional maupun juga di tingkat internasional. Namun, kita mungkin dalam hal ini mau lebih fokus dalam konteks internasionalnya, di mana antara lain dilakukan negosiasi perumusan eh, instrumen hukum internasional. Um, mungkin untuk uh, norm setting ini, saya mau bertanya kepada Ibu Hesti dan Bu Rara. Mohon izin, Bu, semoga berkenan ini. Uh, kepada Bu Hesti kan Direktorat HP Sosbud itu selama ini uh, selalu terlibat aktif ya Bu ya dalam uh, negosiasi uh, berbagai perjanjian internasional uh, yang terkait tentunya dengan isu perlindungan uh, UNI dan juga uh, terkait dengan perjanjian internasional itu ada resolusi PBB uh, tentang perlindungan pelaut uh, pada masa pandemik uh, yang diterbitkan tahun 2020 mungkin ini lebih kepada Ibu Rara uh, Bu Hesti uh, bisa dijelaskan nggak Bu bagaimana sih sebuah instrumen perjanjian internasional itu uh, dapat melindungi uh, WNI di luar negeri secara efektif atau efektifkah atau tidakkah itu mungkin Ibu bisa jelaskan dan mungkin uh, Ibu Rara masih terkait juga dengan nonsetting setting ini uh, yang tadi terkait dengan resolusi PBB mengenai pelindungan uh, pelaut itu Um, apa sih manfaatnya untuk cloud Indonesia khususnya, tentunya kan tidak hanya Indonesia yang memiliki uh, kru uh, pelaut dan negara lain tetapi khususnya untuk Indonesia itu manfaatnya apa ya, uh, silahkan Bu Hesti dan Bu Rara, makasih baik, uh, terima kasih Mas Luki, uh, selamat pagi Ibu Dubes uh, dan rekan-rekan sekalian uh, terkait dengan bagaimana efektivitas dari suatu perjanjian untuk pelindungan dalam hal ini karena ada Mbak Rara juga, nanti Mbak Rara yang akan fokus di forum multilateral. Kalau dalam konteks ini, saya akan lebih kepada konteks bilateral. Jadi lebih kepada penempatan dan pelindungan pekerja migran kita. Berbicara masalah perjanjian penempatan dan pelindungan, ada beberapa key point yang harus kita perhatikan. Pertama, pasti ada mutual interest antara kita dengan negara penempatan. Nah, di situ kita perlu memahami apa yang menjadi keinginan kita, apa yang menjadi kebutuhan kita, dan juga apa yang menjadi posisi dan kebutuhan dari counterpart kita. Dengan kita memahami hal tersebut, kita berupaya untuk uh, mem meminimalkan perbedaan-perbedaan. Pastinya walaupun ada mutual interest, pasti akan ada perbedaan-perbedaan posisi situlah kita harus berupaya untuk mencari uh, solusi yang bisa diterima oleh kedua belah pihak win-win uh, solution yang mana dengan uh, kita bisa uh, come up dengan satu solusi yang yang uh, bisa satisfied both side ya bisa me, apa, uh, bisa diterima oleh kedua belah pihak Itulah nantinya diharapkan komitmen yang tertuang dalam uh, perjanjian internasional tersebut dapat terimplementasikan dengan baik untuk pelindungan WNI kita. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu. Jadi berarti memang uh, selalu harus ada muncul interest antara Indonesia dengan negara yang um, uh, baik itu negara penetatan maupun negara yang terkait dengan kepentingan Indonesia khususnya terkait dengan perlindungan WNI dari segi bilateralnya. kalau dari segi multilateral tuh gimana ya? Bu Raya, bisa please enlighten us. Terima kasih Mas Luki. Izin melanjutkan dari Ibu ST sebelumnya. Selamat pagi Ibu Dubes ST Andayani, Ibu Dir dan rekan-rekan uh, nah resumber lainnya, uh, sedikit mungkin menanggapi pertanyaan Mas luki, luki mengenai proses uh, resolusi UNGA yang mengenai kru change tahun 2020 yang lalu. Uh, sebelumnya, uh, sebelum saya cerita, um, yang pertama-tama harus digarisbawahi adalah prosesnya uh, dilakukan di New York. Tetapi memang background story-nya uh, di London. Jadi uh, agak panjang nggak apa-apa nih Mas luki nggak apa-apa nggak apa-apa silakan biar kita juga jadi, menambah wawasan menambah wawasan iya uh, jadi awal kasusnya pada waktu itu uh, di London ada kasus yang sangat menjadi uh, perhatian uh, dunia internasional terutama dalam forum IMO ya dalam tengah awal tahun lalu itu kan pas lagi puncak-puncaknya pandemi nah uh, selama selama masa itu ada uh, satu kasus namanya kasus Global Cruise Line, uh, di mana on a single case, dalam satu kasus itu terdapat 640 ABK Indonesia yang terdampar di London. Nah, Kasus ini sangat menarik perhatian uh, karena signifikansi jumlahnya. Dan kenapa dia mampirnya di London? Karena pada waktu itu, berkaitan dengan pandemi, negara-negara sudah mulai tutup border mereka mulai memperketat persyaratan imigrasi mulai menutup akses masuk ke negara mereka dari pelabuhan, dari airport, dan lain-lain jadi kapal-kapal yang tadinya berlayar ini mereka akan mencari tempat di mana mereka bisa bersandar nah kebetulan di daerah Eropa, salah satu yang masih membuka border, tentunya dengan persyaratan yang ketat, itu London. Jadi kapal-kapal Global Cruise Line ini sebelumnya udah keliling ke negara-negara Eropa lain, tapi tidak bisa bersandar. Akhirnya bersandarlah mereka ke London. Dan kebetulan dalam satu kasus itu ada 640 ABK Indonesia. nah Kasus itu ditangani dengan cukup baik keseluruhan ABK itu bisa dipulangkan tetapi dari situ kita belajar kenapa sampai jadi seperti ini Nah, dari hasil identifikasi penanganan kasus itu kan ketemu dua hal yang pertama adanya restriksi imigrasi yang dilakukan oleh negara-negara terkait penanganan pandemi dan yang kedua Adanya restriksi akses masuk bagi negara-negara uh, dengan alasan yang sama uh, terkait penanganan pandemi. Nah, sebetulnya kalau di IMO sendiri, uh, waktu itu sudah ada resolusi Maritime Safety Committee nomor 473. Uh, resolusi uh, MSC ini uh, tujuannya untuk uh, memperlancar crew change. Tetapi pada saat itu, uh, resolusi IMO ini kan... Um, IMO ini kan badan dunia yang sifatnya teknis. Beberapa orang menganggap, oh ya sudah, ini resolusi teknis saja. Tetapi yang, yang tidak dilihat oleh dunia internasional adalah bahwa isu teknis ini dampaknya bisa menghambat perdagangan global waktu itu. Jadi memang sih memang sih awalnya cuman crew change doang kenapa crew change jadi masalah uh, karena crew change ini kalau uh, kalau ABK ini tidak mengalami uh, rotasi yang normal uh, artinya kapal tidak bisa beroperasi kembali kapal harus kapal harus uh, stuck di pelabuhan karena kapal tidak bisa beroperasi kembali uh, supply chain per, uh, Dukungan bagi perdagangan global termasuk untuk essential goods akan terhambat. Nah, eh, rantai mata rantai kecil ini yang kadang-kadang luput dari perhatian orang-orang eh, pada saat itu. Nah, London eh, come up dengan inisiatif eh, untuk mengajukan eh, resolusi UNGA. Nah, kami komunikasi dengan rekan-rekan di New York, rekan-rekan di New York yang sangat uh, sangat gigih membantu dalam proses negosiasinya, karena negosiasinya uh, sekali lagi dilakukan di New York, dan lobby-lobby um, dan juga segala macam uh, dilakukan di New York. Dan um, dalam perkembangannya, uh, tadinya kita mau menyentuh aspek kemanusiaan dari crew change, tetapi uh, rupanya uh, aspek kemanusiaan ini aspek kemanusiaan ini uh, lebih banyak mengundang perdebatan. Jadi dalam perjalanan, dalam negosiasi, kita menekankan bahwa crew change ini penting penting uh, manfaatnya bagi uh, kelangsungan uh, global supply chain. Peran London selama uh, negosiasi resolusi PBB tersebut, uh, London berperan, uh, berperan aktif dalam uh, core group uh, negosiasi uh, resolusi PBB dan juga Uh, proses di London sendiri, kami mendorong negara-negara anggota International Maritime Organization di London untuk berkomunikasi dengan uh, perwakilan mereka yang di New York. Jadi uh, dari London kita push teman-teman uh, uh, member state supaya teman-teman member state ini bisa push di New York. Jadi dorongannya um, dorongannya lintas uh, organisasi internasional. Kemudian kita juga bekerja sama dengan sekretariat AIMO yang uh, sekretariat AIMO juga sangat mengapresiasi uh, upaya Indonesia yang sangat keras dalam uh, memajukan uh, UNGR Resolution ini sampai akhirnya Mas Ruki, uh, pada tanggal 1 Desember resolusi ini diadopsi dengan 71 posponsor uh, tanpa disosiasi Tentunya um, apresiasi kami uh, sangat tinggi terhadap rekan-rekan di New York karena tanpa mereka juga Indonesia tidak bisa uh, ngegolin ya uh, resolusi ini. Dan kemudian tadi, kalau boleh pick up pertanyaan kedua yang uh, ya, tadi, jadi manfaatnya saya, tadi mau, ya. Uh, jadi tadi kan memang sudah disampaikan oleh Ibu Rara, sebenarnya isu ini berawal dari London, terus kemudian ada tindak lanjut dari teman-teman tadi -teman London, koordinasi secara intensif dengan uh, PTR in New York membawa isu ini uh, ke PBB, akhirnya melahirkan sebuah resolusi di UNGE yang tadi uh, tanggal 1 Desember ya, kalau nggak salah ya? 1 Desember 2020. 1 Desember 2020. Um, mungkin nanti saya juga mau tanya ini setelah ada resolusi ini tindak lanjut yang dilakukan oleh dunia internasional itu seperti apa? Tapi sebelum menjawab itu, mungkin saya mau balik dulu ke Bu Esti. Bu, um, tadi kan uh, terkait dengan uh, apa perjanjian-perjanjian antara uh, dua negara Indonesia dengan negara lain uh, itu tentunya harus ada mutual interest interestnya bu ya. Nah ini perjanjian seperti apa sih bu yang uh, tentunya banyak sekali perjanjian baik itu perjanjian ekonomi mungkin ada uh, mungkin politik. Nah khusus untuk isu pelindungan WNI itu perjanjiannya tuh seperti apa ya bu ya dan apa saja perjanjiannya itu yang mungkin kita bisa mengetahui antara Indonesia dengan negara lain di dunia ini, Bu. Silahkan, Bu Hesti. Uh, baik. Terima kasih, Mas Luki. Karena dalam hal ini kita berbicara masalah pelindungan uh, WNI di luar negeri, perjanjian-perjanjian yang selama ini kita tangani lebih banyak berfokus kepada uh, perjanjian penempatan dan pelindungan. Perlu digarisbawahi pada saat kita merundingkan suatu uh, perjanjian penempatan dengan mitra uh, negara penempatan selalu kita tekankan bahwa penempatan dan pelindungan is a one package, satu paket. Jadi itu yang uh, selama ini uh, kita tangani. Dan uh, di sini kita uh, perlu, uh, kami sampaikan bahwa kita tidak hanya terfokus pada perjanjian penempatan dan pelindungan bagi pekerja migran Indonesia di sektor informal. Tetapi saat ini juga uh, kita sedang berupaya pemerintah Indonesia, kebijakan pemerintah Indonesia untuk uh, membuka akses pasar seluas-luasnya bagi penempatan tenaga formal, baik uh, profesional seperti nurse, seperti perawat, dan juga skill, skill worker. Jadi uh, supaya kita, tenaga-tenaga kerja kita ke uh, yang bekerja di luar negeri lebih pada pekerjaan-pekerjaan yang uh, skill, ya, yang diakui kemampuannya, karena memang e, mereka memiliki kemampuan di suatu bidang tertentu. Nah, disitulah kita, walaupun pekerjaan skill pun, kita tetap pula harus memastikan pelindungan bagi pekerja-pekerja kita. Jadi, itu yang, yang selama ini selalu e, kita lakukan. Jadi, penempatan untuk membuka akses pasar, tetapi di satu sisi juga aspek pelindungan juga kita perlu atur di situ. Terima kasih. Oke, okay. baik Bu. Uh, mungkin uh, sebagai follow-up question, Bu Hesti, jadi memang kan kita Indonesia itu uh, ingin fokus, bukan fokus ya, tetapi memang memberikan perhatian lebih uh, untuk mengirim uh, skilled workers ke luar negeri, tenaga profesional ke luar negeri. Nah, ini tentunya kan uh, dalam sebelum adanya proses pengiriman itu ada negosiasi, tentunya biasanya dengan negara tadi, mana kita uh, negara tujuan kita ingin mengirim uh, skilled workers kita nah itu dari pengalaman ibu yang tentunya saya yakin sudah cukup banyak pengalamannya jam terbangnya tantangan-tantangan uh, yang dihadapi bu saat kita melakukan uh, negosiasi nih bu dengan uh, negara lain dan apakah ada strategi khusus khususnya sih dari pemerintah kita uh, untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut bu jadi apakah kita mau mengirim nurse ke sebuah negara A tetapi kita menghadapi tantangan. Nah, itu tantangannya itu seperti apa, Bu? Biasanya dan apakah kita punya strategi khusus untuk mengatasi tantangan tersebut, Bu Hesti? Baik, uh, tantangan negosiasi berbicara mengenai tantangan negosiasi pasti pasti ada kita uh, apa namanya hambatan atau tantangan baik internal maupun eksternal. Uh, saya mungkin akan mengklasterkan di, di dua isu ini ya, internal dan eksternal. Untuk internal kita harus uh, menyusun suatu posisi bersama, suatu uh, argumen kita, uh, pemerintah Indonesia yang bisa memenuhi uh, kepentingan dari berbagai uh, sektor. Karena kalau kita berbicara masalah uh, perundingan uh, perjanjian penempatan dan pelindungan itu... Kita bisa melibatkan berbagai sektor di Kemlu sendiri. Selain HPI, juga ada PWNI, ada Direktorat Regional yang mungkin masing-masing melihat dari uh, berbagai aspek, ya, dari PWNI pelindungannya, dari regional, mungkin dari aspek uh, politis hubungan bilateral kedua negara, dan juga mungkin dari KL Teknis terkait. Mereka akan melihat dari aspek-aspek teknisnya. Nah, di situ tantangan kita adalah kita bagaimana kita bisa menyusun suatu posisi bersama yang bisa mengkater bisa mencakup bisa memenuhi semua kepentingan dari stakeholder terkait. Nah, bagaimana kita melakukan itu ya? Tentu saja kita harus memperkuat koordinasi dan konsultasi, mengedepankan kepentingan pemerintah. Satu, kita sebagai satu pemri, bukan kita sebagai kementerian tapi kita sebagai satu pemri. Nah, kemudian yang aspek eksternal itu uh, seperti uh, dengan negara mitra pasti antara ini perbedaan culture perbedaan culture kita dengan culture negara penempatan di timur tengah pasti akan berbeda dan di samping itu ada juga perbedaan sistem hukum pastinya nah uh, bagaimana kita bisa uh, apa namanya untuk menghadapi hal hal tersebut tentunya kita dalam hal ini uh, kami Direktorat HP Sosbud harus mengequip, me, apa namanya uh, kita harus mencari atau mem, uh, melengkapi diri kita dengan informasi-informasi yang uh, komprehensif, data dan informasi yang komprehensif uh, baik berdasarkan uh, koordinasi kita dengan perwakilan atau koordinasi kita dengan KL terkait in, uh, maupun di KMLU, atau juga belajar dari kasus-kasus yang ada. Supaya kita bisa uh, mencari solusi Mencari uh, rumusan uh, yang bisa diterima Ketentuan yang bisa diterima oleh kedua belah pihak Kita sebagai legal advisor, kita merupakan bagian dari solusi Kita bukan bagian, da, uh, apa, bukan tidak boleh menjadi stumbling block Kita harus menjadi bagian dari solusi Nah, intinya kalau saya boleh simpulkan dalam satu kalimat kita harus luwes dan fleksibel, tetapi kita tetap mengedepankan kepentingan nasional kita. Poinnya itu, terima kasih, baik. Terima kasih, Bu Hesti, atas penjelasannya. Tadi sangat menarik, tantangannya itu ada internal dan ada juga tantangan eksternal, menyambung ke Bu Rara nih. Jadinya, karena tantangan eksternal itu kan tentunya kita ada kerjasama, hubungan, koordinasi dengan negara lain. Nah, ini kembali ke yang resolusi tadi, tentunya kan uh, ini kita perlu ada kerjasama juga dengan negara lain nih, urara nih, tadi juga sempat disampaikan oleh Bu Esti, ada tantangan eksternal. Nah um, Setelah ada resolusi tersebut, ada tantangan-tantangan juga nggak nih untuk mengimplementasikan ini dan apa sih tindak lanjut yang dilakukan oleh dunia internasional dan mungkin sekaligus saja um, terkait ini eh, apa eh, kita kaitkan konsep eh, Indonesia sebagai poros maritim yang akan kan, tadi terkait dengan IMO eh, bagaimana sih Indonesia sebagai poros maritim ini juga eh, melihat isu pelindungan warga, warga negara Indonesia di luar negeri eh, mungkin itu dulu dari saya nih bu Rani Sorry, agak, agak banyak tuh tadi kayaknya silakan terima kasih mas Ruki banyak ya PR saya, tapi uh, terima kasih pertanyaannya, um, uh, yang pertama mengenai tantangan, tentunya ada tantangannya ya mas ya, jadi dalam UNGA resolution uh, yang sudah diadopsi Desember lalu, itu kan ada tujuh poin, dan salah satu poinnya adalah uh, mengajak negara-negara anggota untuk menetapkan seafarers dan marines personal sebagai key workers nah, Tantangan yang kita hadapi untuk saat ini uh, belum semua negara menindaklanjuti untuk menetapkan Sivere sebagai Giva Workers uh, sampai saat ini. Update yang saya dapat terakhir, baru 60 negara yang menindaklanjuti dengan menetapkan uh, si se virusnya sebagai key workers. Indonesia dalam hari ini, karena kita yang uh, leading juga mengenai isu crew change dan uh, pelindungan ABK, kita sudah menetapkan uh, uh, si se virus sebagai uh, crew change dan diikuti dengan uh, pengembangan kebijakan-kebijakan baik dari KEMHUB, uh, imigrasi dan KEMLU juga tentunya untuk mengakomodasi uh, crew change. Kemudian yang selanjutnya mengenai uh, tindak lanjut yang tindak lanjut yang dilakukan ya Mas Luki ya uh, tindak lanjut ini kalau boleh saya bagi uh, tindak lanjutnya uh, dari domestik dan internasional dari sisi domestik uh, sebagaimana yang sudah uh, saya uh, sebutkan tadi KL-KL uh, teknis instansi-instansi teknis di Indonesia itu secara uh, sinergis dan uh, bahu-membahu, uh, alhamdulillah kerjasamanya uh, baik sekali uh, dalam menindaklanjuti soal crew ini. Dan uh, KBRI London sendiri dalam hal ini, uh, di London kami ter terus mempererat kerjasama termasuk dengan social partners. Social partners ini apa? Social partners ini adalah pihak-pihak uh, uh, di luar negara anggota. Dalam artian kita ada ITF, ITF ini International Transport Workers' Federation, dan ada juga asosiasi-asosiasi pelaut seperti Sailor Society, Mission of Seafarers. Nah, social partners ini yang dalam tataran akar rumput, mereka memberi bantuan secara langsung kepada para pelaut pada waktu pelaut bersandar di negara mereka bantuan langsung dalam artian seperti misalnya uh, bantuan logistik, kalau misalnya pelaut ada butuh-butuh butuh, uh, butuh, -butuh uh, logistik tertentu, obat, makanan, ini mereka punya mekanisme uh, sendiri untuk memberikan bantuan itu, dan mereka charity, mereka lembaga, lembaga charity, uh, ke, uh, kecuali ITF, ya, ITF punya mekanisme sendiri, dan ITF uh, punya status observer di International Maritime Organization. Di sini, uh, KBRI London terus um, mempererat kerjasama dengan mereka karena uh, memang uh, ternyata pada pada kasus uh, pada penanganan kasus uh, ABK terlantar mereka juga punya peran yang cukup sentral, cukup besar uh, ketika KBRI uh, ketika perwakilan misalnya cukup sulit menjangkau mereka dalam dalam uh, sisi misalnya terlalu jauh geografis segala macam. Kadang-kadang kita dibantu oleh mereka. Terus yang kedua Mas Uki mengenai tindak lanjut internasional Nah tentunya resolusi ini tidak berhenti di situ saja Dan kalau boleh kalau boleh kita kita simpulkan resolusi ini kan konteksnya dalam masa pandemi Nah Indonesia tidak berhenti di situ Jadi Indonesia sejak tahun 2019 waktu itu kebetulan delegasinya Ibu Ibu Dir Hesti juga dengan uh, Mbak Wina dari Direktorat PWNI uh, Indonesia sudah mengusulkan uh, kepada IMO secara lisan on the floor untuk pengembangan uh, practical guidelines untuk penanganan kasus ABK terlantar. Backgroundnya kenapa? Backgroundnya adalah uh, basis perlindungan uh, ABK terlantar itu kan saat ini masih uh, di Lab maritime labor convention itu udah udah pasti. Tetapi pada pelaksanaannya, kita menemukan beberapa banyak, bukan beberapa lagi, banyak, banyak hambatan, salah satunya justru singgungan antara pelaksanaan satu instrumen dengan instrumen lainnya. Seperti ketika ABK harus dipulangkan, on the other hand, ada instrumen lain yang mensyaratkan harus ada skeleton crew di kapal. Kapal nggak boleh sama sekali kosong untuk. Uh, untuk uh, menjaga uh, keselamatan navigasinya. Jadi, uh, ada aspek hambatan itu justru dari implementasi antar instrumen sendiri. Nah, itu yang mau kita address salah satunya. Itu yang mau kita bahas bersama. 2019 uh, diusulkan oleh Indonesia di Forum. 2020, uh, Indonesia mengajukan submisi tertulis ke ke, ke IMO uh, dengan menggandeng kosponsor Cina dan Filipina. Kenapa Cina dan Filipina? Eh, karena eh, Cina negara penyumbang ABK terbesar pertama di dunia, Filipina kedua, Indonesia ketiga. Jadi frame yang ber berusaha kita eh, tonjolkan adalah submisi ini diajukan oleh tiga negara pemasok ABK terbesar di dunia. 2020 kita ajukan di sidang Legal Committee 108 kemarin dan eh, submisi kita disetujui subisi kita disetujui untuk ditindaklanjuti, di develop lebih lanjut. Nah, proses terakhir yang sedang bergulir saat ini adalah uh, dibentuknya Working Group uh, atau Correspondence Group. Dan uh, kalau boleh kita uh, share, Mas Luki, Correspondence Group ini akan dipimpin oleh Indonesia. Dan saya, saya sangat bangga sekali bahwa Correspondence Group ini akan dipimpin oleh Indonesia. Mungkin itu sedikit dari saya, Mas Luki. Terima kasih. Oke, okay, terima kasih. Ma. Ini sangat seru sekali nih pembahasannya. Tetapi um, kita harus, uh, ini, move along. Saya tuh baru-baru unggah, waktu berjalan cukup cepat. Tadi baru kita membahas norma hukumnya, kita juga perlu tentunya membahas uh, pelaksanaan kebijakannya nih. Jadi um, mungkin untuk pelaksanaan kebijakan ini, uh, tentunya kan uh, lebih bagaimana kita melaksanakan kebijakan perlindungan WNI di luar negeri uh, yang biasanya dilakukan secara langsung oleh perwakilan RI yang tentunya juga koordinasi dengan kementerian pusat khususnya uh, Dijen, uh, protokol dan konsuler untuk um, mengenai isu ini pelaksanaan kebijakan mungkin uh, saya mau bertanya dulu ke Bu Neni dan Bu Esther nih kalau boleh nih Bu Neni uh, kepada Bu Neni um, ibu kan sekarang Kasupit wilayah 2 itu termasuk uh, kawasan Timur Tengah ya Bu ya. Nah Tidak. ini boleh dijelaskan nggak Bu, uh, bagaimana sih dinamika isu pelindungan WNI di kawasan Timur Tengah nih? Karena kita seringkali mendengarkan berita, Bapak uh, menonton berita, mendengarkan berita baik di radio, um, dinamikanya itu seperti apa di kawasan Timur Tengah itu? Dan mungkin kepada Ibu Esther yang saat ini memang, berada di Kajri Penang, kita juga sering mendengarkan uh, berita atau baik itu melalui media massa ataupun mungkin dari sosmed juga, baik juga untuk di kawasan Timur Tengah, mengenai eksploitasi PMI di Malaysia itu, Bu. Nah, ini mungkin kepada Ibu Neni, bagaimana sih kondisinya, dinamikanya, isu pelindungan di kawasan Timur Tengah? Dan kepada Ibu Esther, karena sekarang sedang berada di Malaysia, bagaimana nih, Bu, kondisinya kondisinya? Uh, Terkait PMI di Malaysia, mungkin kepada Ibu Neni dulu, Bu. Kami persilakan, Bu. Ya, terima kasih, Mas Luki, uh, yang kami hormati. Ibu Dubes, Ibu Direktur, Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian, memang uh, dinamikanya kalau di kawasan Timur Tengah ini, uh, itu akan semakin berkembang dan menantang, ya. Uh, kalau dulu misalnya jenis kasus yang ditangani itu uh, terkait keimigrasian, ketenaga kerjaan, kemudian beberapa kasus terkait dengan hukum pidana dan perdata, saat ini dinamikanya tuh menjadi lebih beragam. Misalnya itu di kawasan Timur Tengah sendiri itu muncul juga kasus modus pengantin pesanan. Kemudian uh, meningkatnya juga kasus anak yang tidak terdokumentasi. Ada juga uh, kasus penyanderaan, penipuan online, meningkatnya juga kasus penipuan jamaah haji dan umroh dengan berbagai modus. Kalau dulu modus-modusnya lebih sederhana, sekarang modusnya lebih eh uh, Sekarang ini juga... Uh, uh, yang semakin menantang juga ada kasus-kasus yang akhirnya memerlukan evakuasi dan repatriasi, uh, dan repatriasi karena sitkon situasi kondisi politik di kawasan Pimteng juga termasuk kasus-kasus uh, wni -kasus yang diduga terlisme dan sebagainya. Apalagi sekarang ini kan juga masih... Uh, dan masih ada beberapa negara yang menerapkan kebijakan lockdown uh, di negara timur tengah Itu juga sangat berdampak langsung kepada uh, apa isu-isu uh, perlindungan uh, bagi saudara-saudara uh, kita Para warga negara Indonesia yang berada di kawasan timur tengah Mungkin uh, itu sih Jadi memang semakin menantang dan tentunya menjadi tetangan sendiri nih untuk teman-teman uh, yang bertugas di perwakilan Terima kasih Bu Neni ini sangat menarik sekali. Jadi semakin hari semakin complicated ya Bu ya. Dan juga dengan saya melihatnya dengan perkembangan perkembangan teknologi informasi itu penipuannya itu udah semakin semakin beragam juga nih di sini. Terima kasih Bu Neni. Ya, Bu Bu Esther kalau di Malaysia bagaimana Bu kondisinya Bu? Boleh di boleh mohon pencerahannya di Bu ini? nih. Silahkan Bu. Baik, uh, terima kasih Mas Luki uh, yang kami hormati, uh, Ibu Dubes, uh, Ibu Direktur, dan juga rekan-rekan sekalian. Uh, untuk di Malaysia, sebenarnya harus dipahami terlebih dahulu bahwa uh, PMI di Malaysia itu ter terbagi menjadi dua. Jadi PMI yang legal dan PMI yang uh, ilegal atau undocumented. Uh, PMI yang legal tentunya mereka sebelum berangkat, dibekali dengan kemampuan bahasa, lalu juga keahlian dan keterampilan semuanya dibekali. Lalu mereka juga memperoleh jaminan kesehatan, mereka juga memiliki permit, status hukumnya jelas dan apabila ada permasalahan ketenaga kerjaan akan lebih mudah menyelesaikannya karena ada lembaga ketenaga kerjaan di Malaysia yang bisa menjadi penengah dan mereka juga berpegang kepada kontrak dan perjanjian kerja sehingga benar-benar akan lebih mudah dalam menyelesaikan persoalan atau kasus hukum yang terkait dengan ketenaga kerjaan. Namun hal ini berbanding terbalik dengan PMI yang ilegal atau undocumented. Untuk PMI yang ilegal, pada umumnya mereka jelas masuk ke Malaysia dengan Tujuan mencari pekerjaan, kebanyakan menggunakan visa pelancong atau melalui jalur tikus Kalau di Malaysia istilahnya tembak lorong Mereka juga tidak memiliki kemampuan ataupun keahlian Hanya bermodal nekat dan tekad untuk bekerja mencari uang Statusnya juga tidak dijamin oleh hukum karena mereka tidak memiliki izin tinggal yang sah Bahkan, kadang-kadang tidak memiliki dokumen ataupun paspor eh, yang sah. Kadang-kadang, paspornya juga paspor palsu. Eh, jadi, mereka sangat, sangat, sangat rentan untuk menjadi korban tindak pidana perdagangan orang, maupun menjadi korban ap, eh, apabila eh, ada tindakan-tindakan yang melanggar hak kerja dari majikan, seperti eh, mereka menerima kekerasan fisik enggak dibayar gajinya bekerja nggak sesuai jam kerja dan sangat-sangat sulit menyelesaikan kasus-kasus eh, PMI yang ilegal atau undocumented ini. Nah, pada umumnya kasus-kasus eh, yang ada di media itu adalah kasus-kasus yang melibatkan PMI yang ilegal atau undocumented eh, sangat sulit untuk menyelesaikan kasus mereka membawa kasus mereka di hadapan hukum um, karena uh, terutama apabila mereka menjadi korban tindak pidana perdagangan orang atau trafficking ya mas um, polisi di Malaysia kerap menggunakan pasal keimigrasian bagi terhadap para uh, PMI uh, ilegal tersebut walaupun walaupun dari kacamata kita uh, para PMI ini merupakan korban uh, TPPO atau korban trafficking. Uh, ini juga isu tersendiri Di mana pengertian tindak uh, pidana uh, perdagangan orang di Malaysia Memiliki pemahaman yang berbeda dengan hukum uh, atau tindak pidana perdagangan orang di Indonesia Jadi uh, berbeda uh, pemahamannya Nah, Ini mungkin uh, kondisi real yang terjadi di Malaysia Dan uh, kerap kami hadapi uh, di dalam uh, menyelesaikan kasus-kasus Uh, terutama kasus-kasus yang terkait dengan uh, PMI yang ilegal atau lebih uh, mungkin begitu mas yang bisa kami sampaikan baik terima kasih Bu Esther ini uh, informasi yang disampaikan Bu Neni dan Bu Esther ini memang uh, men, apa ya, menggambarkan situasi yang cukup sulit ya di sini ya khususnya situasi di lapangan nah ini karena memang saya mau ini nih, penasaran nih, karena ini temanya kan bagaimana peran diplomat perempuan nih dalam melakukan perlindungan WNI. Nah, eh, boleh tahu nggak, kiranya ada tantangan-tantangan terbesar apa sih eh, untuk eh, perempu apa, diplomat perempuan saat melakukan perlindungan di lapangan misalnya? Eh, ataupun mungkin eh, di belakang meja maupun juga di lapangan, Langkah-langkah apa yang dilakukan uh, perwakilan Indonesia untuk menghadapi tantangan-tantangan tersebut, dan apakah ada? Hmm, apa istilahnya ya? Um, ada semacam bukan kemudahan, tetapi uh, a leading edge, kiranya menjadi diplomat perempuan itu justru. Dapat ada beberapa hal-hal yang bisa tidak bisa dilakukan oleh diplomat laki-laki justrunya dalam hal melakukan pelindungan perempuan. Mohon tanggapan yang mungkin dari Bu Denny dan Bu Esther mengenai hal itu kalau boleh. Ya kalau di kawasan Timur Tengah sendiri saya lihat di situ masih ada sedikit tantangan gender ya. Uh, itu memang ada, gitu karena mau kita. Uh, apa, nafikan juga memang ada misalnya uh, kalau misalnya kita di negara-negara uh, Timur Tengah itu ketika ini mungkin saya cerita sedikit pengalaman waktu saya bertugas di Jordan jadi ketika bertemu dengan counterpart begitu memperkenalkan diri bahwa saya dari Indonesia yang dijawab adalah seperti ini, oh ya saya tuh punya uh, pembantu dari Sukabumi gitu, jadi <laughs> itu ada apa memang itu ada masih ada masalah gender seperti itu itu. Uh, mungkin itu juga karena ada apa stereotyping tapi sebenarnya itu bukan uh, nggak menjadi tantangan besar juga karena uh, intinya sih yang penting kita percaya diri gitu bahwa uh, kita ini uh, bukan negara uh, yang hanya <laughs> apa uh, punya banyak kelebihan gitu ya uh, dan Uh, yang penting itu, yang penting kita bisa percaya diri menyampaikan uh, apa concern dan uh, dari uh, pemerintah gitu, begini. itu sih untuk uh, apa untuk uh, menghadapinya gitu. jadi masih bisa di manage kalau menurut saya. kalau misalnya untuk tantangan terbesar sendiri saat ini sebenarnya yang dihadapi oleh uh, pemerintah terkait dengan uh, isu perlindungan ya, uh, salah satunya menurut saya adalah terkait pendataan. Karena memang uh, untuk teman-teman WNI yang berada di luar negeri atau berpergian ke luar negeri itu masih kurang uh, kesadarannya untuk melakukan lapor diri. gitu. Padahal lapor diri ini ini sangat penting. gitu, uh, Khususnya jika terjadi kondisi darurat, misalnya tiba-tiba terjadi bencana alam, atau situasi sosial politik, konflik, dan sebagainya, cara perwakilan RI untuk menolong itu adalah berdasarkan data. Jadi jangan sampai dia tidak tertolong karena kita tidak memiliki datanya nah uh, tapi untuk masalah pendataan ini memang Kementerian Luar Negeri sendiri uh, sejak beberapa tahun yang lalu telah mengembangkan teknologi informasi ya yang untuk mempermudah WNI melakukan lapor diri secara online di luar negeri dan teman-teman juga sudah tahu yaitu ada Self Travel juga ada portal peduli WNI jadi teman-teman uh, WNI siapa saja yang keluar negeri ini bisa langsung lapor diri secara online uh, dan juga uh, mengadukan Uh, permasalahannya gitu mengadukan permasalahan yang dihadapinya uh, dan ini langsung uh, terkonek gitu ya jadi antara PWNI dan juga dengan perwakilan RI dan juga bisa dicek langsung perkembangan kasusnya melalui portal peduli WNI itu mungkin ini uh, apa uh, tantangan terbesarnya kalau dari sisi uh, pendataan kita aja masuk oke okay, terima Bu Neni Bu Esther silahkan Bu ada yang ditambahkan atau kalau dari uh, sisi kami, Mas Luki, mungkin uh, ha, uh, hampir sama dengan Ibu Neni. Uh, tantangan Sebenarnya tantangan bagi diplomat perempuan di Malaysia ini adalah mungkin uh, sedikit tantangan gender saja, karena memang uh, instansi pemerintah uh, di Malaysia di mana kami sering uh, melakukan koordinasi ataupun kerjasama dinominasi oleh laki-laki. Uh, Jadi uh, memang kadang-kadang muncul awkwardness antara, apabila kita ingin uh, menangani kasus, tiba-tiba yang datang adalah uh, kami. Gitu. Jadi uh, bukan laki-laki. Uh, Dan memang ada tantangan juga di mana kita mau menjalin uh, kerjasama, uh, tetapi uh, uh, sulit karena perbedaan gender. Misalnya mereka, misalnya uh, jabat uh, pemerintah uh, mungkin uh, uh, berkumpul di mana yang menyebabkan kami mungkin sering sulit untuk sama-sama uh, juga bisa berkumpul. Mungkin seperti itu ya mas ya uh, kondisinya, tetapi itu juga uh, uh, sebenarnya bukan tantangan yang terberat uh, buat, uh, buat diplomat perempuan ataupun diplomat pada umumnya di Malaysia ini. Sebenarnya tantangan terberat adalah eh, bagaimana kita memberikan perlindungan kepada PMI yang eh, ilegal tadi, mas, yang eh, mereka merupakan korban eh, sudah jelas-jelas korban, tetapi eh, apa namanya eh, pada saat masuk ke dalam ranah hukum, ke dalam pengadilan. Status mereka berubah dari korban menjadi malah menjadi pelaku, pelaku pelanggaran imigrasi, tanpa melihat bahwa mereka menjadi korban trafficking. Di sini, mereka menjadi korban dari majikannya, dipukuli oleh majikannya. Jadi, di sini itu tantangan terberat adalah kita masih. Bagaimana ya, kita bergerak untuk melindungi, tapi di satu sisi, uh, uh, counterpart kita uh, bukan itu gitu. Ininya apa namanya, uh, uh, posisinya gitu. Jadi, uh, meyakinkan mereka untuk satu posisi dengan kita itu adalah tantangan terberat dari uh, kami, Mas. Oke, okay. baik, Bu Esther. Jadi, memang ini tantangannya itu multidimensi ya banyak sekali nih faktor-faktornya nih mulai dari bagaimana kita menghadapi apa, pihak eh, pemerintah negara lain terus kemudian bagaimana tadi banyak juga PNI yang ilegal yang, men, yang sebelumnya menjadi korban justru Berubah statusnya menjadi pelaku pelanggaran imigrasi itu justru yang uh, tadi sudah disampaikan oleh uh, Bu Esther, yang benar-benar tantangan terberat ya, terbesar saat ini. Nah, ini juga uh, nanti kita juga akan menghadirkan uh, dua PMI yang telah dibantu oleh Kemlu. Ini mungkin di sini, Bu Neni sudah kenal dengan Bu Eti dan Bu Hesti dengan Bu Walfrida, mungkin ya, tapi... Um, Uh, nanti kita bisa-bisa ngobrol lebih lanjut mengenai hal itu uh, terkait ini Bu Neni, tadi kan sudah disampaikan mengenai tantangan-tantangannya apa yang kita sedang uh, hadapi saat ini dan uh, kiranya apa yang harus kita lakukan nah, tetapi kira-kira nih uh, proyeksi ke depan nih Bu Neni terkait kondisi di kawasan Timur Tengah eh uh, Bagaimana sih kondisinya kira-kira proyeksinya khususnya untuk wni yang ingin bekerja di kawasan tersebut nantinya, begitu? Apakah ada um, apa ya uh, angin kesegaran, kesegaran di mana akan lebih membaik atau uh, untuk sementara apa sih hal-hal yang perlu uh, para wni ketahui kiranya ingin bekerja di kawasan timur tengah nantinya yang benar-benar harus mereka lakukan terlebih dahulu harus mereka Uh, ingat dan mereka benar-benar uh, apa ya persiapan apa saja yang harus mereka lakukan dan juga uh, mungkin ini terkait juga dengan Bu Esther yang ada di Malaysia. Kalau misalnya memang hal-hal uh, apa saja yang perlu menjadi perhatian bersama Bu untuk PNI uh, sorry ya PMI yang ingin uh, kerja di Malaysia nantinya atau mungkin juga hal-hal terkait dengan perlindungan WNI secara umum di sana. Silakan Bu Nini dan Bu Esther. Terima kasih Mas Luki. Kalau eh, kami melihat bahwa Timur Tengah ya, khususnya negara-negara anggota GCC ini akan menjadi wilayah yang menjanjikan bagi WNI yang ingin bekerja. Tapi dengan catatan, bekerja pada sektor formal dan berbadan hukum. Nah sejauh ini dalam catatan kasus yang ditangani oleh Direktorat Perlindungan WNI dan BHI Jumlah kasus WNI yang dialami pekerja pada sektor formal itu bisa dibilang sangat minim Sangat-sangat minim dibanding bekerja pada sektor formal Itu pun dapat diselesaikan oleh teman-teman perwakilan dengan relatif cepat dan lancar Karena itu tadi mereka bekerja secara formal dan uh, pada perusahaan yang berbadan hukum Beberapa negara, perkembangannya juga ya, sekarang ini banyak perkembangan bagus, beberapa negara misalnya seperti Qatar. Qatar ini saat ini telah menghapus sistem kafalah bagi pekerja formal dengan menghapus sistem no objection sertifikat dari pemberi kerja lama sebagai syarat tindak sponsor dan penghapusan exit permit bagi ekspatriat. Jadi kalau mereka mau pindah kerja, itu nggak perlu minta persetujuan dari majikan lama lagi. Itu sangat memudahkan. Begitu juga dengan Arab Saudi. Jadi Arab Saudi ini sejak 14 Maret 2021 itu mereka telah menghapus sistem kafalah dan memberikan kebebasan pengajuan exit dan re-entry permit bagi tenaga kerja sektor profesional. Tapi lagi-lagi sejauh ini masih hanya berlaku untuk pekerja uh, formal uh, dan pada perusahaan yang berbadan hukum. Begitu juga nih misalnya di PA ya. Di PA mereka sekarang banyak uh, permintaan untuk sorry Persatuan Emirat Arab, mereka banyak permintaan untuk apa? untuk tenaga kesehatan uh, dan mereka tuh uh, menjanjikan seperti misalnya fasilitas Golden Visa selama 10 tahun kemudian mensponsori keluarga untuk tinggal di PA dan membantu bahkan membantu biaya sekolah bagi tenaga kesehatan asing yang bekerja di Persatuan Emirat Arab. Jadi memang uh, kedepannya ini hanya uh, contoh beberapa negara uh, tapi saya melihat banyak perkembangan-perkembangan bagus dari segi uh, aturan gitu tapi memang perlu di apa perlu di highlight uh, bekerja pada sektor formal dan uh, perusahaan berbadan hukum itu jadi untuk teman-teman yang teman-teman uh, WNI yang ingin bekerja ke Timur Tengah yang pasti pastikan bahwa uh, keberangkatannya pertama saja sesuai dengan prosedur jangan sekali-kali misalnya uh, lewat sponsor perorangan gitu atau uh, apa uh, lewat Istilahnya jalan tikus lah gitu. Jadi pastikan memang bekerja dengan melalui proses-proses yang uh, yang benar dan uh, tepat uh, untuk perlindungannya juga nanti uh, di luar negeri. Mungkin itu aja. Ya, terima kasih Bu Deni Infonya. Kalau tadi ya, jangan sampai ilegal ya, apa tadi istilah disampaikan oleh Bu Esther, tembak lorong, tembak lorong tadi, jangan sampai tembak lorong. Uh, kalau dari Bu Esther, untuk di Malaysia bagaimana Bu, untuk depannya nih, untuk para WNI kita? Uh, ya mas untuk Sampai saat ini, untuk teman-teman uh, yang ingin bekerja di Malaysia, uh, memang pemerintah Malaysia uh, belum uh, masih belum membuka uh, pintu masuk ke Malaysia sehingga teman-teman uh, uh, WNI yang ingin bekerja di Malaysia masih belum uh, bisa lagi uh, masuk ataupun uh, bekerja di Malaysia Uh, namun sama, hampir sama dengan apa yang disampaikan oleh Ibu Dedy Bahwa penting sekali bagi teman-teman uh, WNI Untuk masuk atau bekerja di negara lain khususnya di Malaysia secara legal Maupun sesuai dengan peraturan atau prosedur-prosedur uh, yang ada gitu. Sehingga mereka status hukumnya jelas kalau, uh, kalau masuk tembak lorong atau jalur tikus kami sangat-sangat eh, memohon eh, kepada rekan-rekan eh, ataupun teman-teman eh, di, eh, di eh, pemerintah eh, daerah untuk eh, selalu melakukan sosialisasi atau selalu melakukan eh, edukasi lah kepada teman-teman atau WNI yang tertarik untuk bekerja di Malaysia agar datang ke Malaysia melalui jalur legal atau sesuai dengan prosedur yang di uh, uh, yang sudah ada disyaratkan dalam ketentuan untuk uh, bekerja di uh, Malaysia sehingga dengan ini uh, mereka akan terlindungi baik dari uh, jaminan kesehatan maupun status jadi dari kami uh, mungkin lebih hampir lebih uh, kurang lebih sama dengan uh, apa yang disampaikan Ibu Neni uh, Mari kita edukasi eh, semua teman-teman eh, WNI yang ingin eh, bekerja, jangan hanya asal ingin bekerja tapi tidak memiliki eh, modal, eh, dalam hal ini baik dari modal status hukum yang jelas ataupun modal kemampuan. Karena eh, eh, dengan begitu mereka akan rentan menjadi korban di Malaysia ini. Mas, mungkin dari kami itu mas. Baik, terima kasih Bu Esther, Bu Neni atas informasinya ini. Tentu membuka mata kita semua ya mengenai kondisi saat ini yang dihadapi WNI baik di Timur Tengah maupun juga di Malaysia. Uh, ini mungkin masih terkait dengan pelaksanaan kebijakan pelindungan. Boleh kami uh, lanjut ke Ibu Dubes Esti nih Bu, di Roma ini Bu. Buongiorno Ibu, apa kabar Ibu? Semoga sehat selalu Ibu. <laughs> Bonjorno, kangen saya sama Roma Bu. Um, Ibu eh, tentunya eh, Bu Dubes memiliki sudah banyak pengalaman Ibu dalam membantu eh, WNI kita selama Ibu berkarir di KEMRU dan karena Ibu sekarang di Italia, Bu boleh nggak Bu nih saya sedikit bertanya nih Bu, kan Italia itu memang saat COVID-19 pandeminya mulai itu saya ingat sekali eh, menjadi salah satu negara eh, yang cukup eh, berat ya dampaknya terkena dampak yang cukup berat. Uh, karena COVID-19. Nah, ini uh, waktu tahun 2020 itu juga cukup banyak kasus pelaut, mungkin 2019-2020 ya khususnya ya, uh, banyak kasus-kasus pelaut Indonesia yang terlantar, Bu, di Italia karena adanya lockdown. Nah, ini boleh dijelaskan nggak, Bu, bagaimana kondisinya waktu itu? Ibu, sebagai dubes kita di Italia, kondisinya saat itu seperti apa, uh, para pelaut kita itu seperti apa, dan apa saja sih upaya-upaya yang dilakukan oleh KBRI Romabu untuk membantu dan melindungi para pelaut tersebut? itu? Silahkan, Bu Dubes. Yuk, makasih. Uh, saya sudah banyak mendengar tadi dari para ahlinya yang, yang terkait dengan uh, norm settingnya, kemudian aturan-aturan yang ada. Tentunya di setiap negara juga ada aturan-aturannya. Memang betul, seperti katakan Mas Uti tadi, bahwa uh, terjadi istilahnya mungkin kalau untuk Italia itu tsunami covid tadi ya. Karena sebagai negara lockdown, national lockdown pertama itu ya Italia. Nah, itu menjadi sulit mungkin seperti dikatakan oleh tadi Mbak Rara banyak kapal-kapal yang mau datang tidak diperkenankan tapi kebetulan Italia itu adalah pemilik kapal berbendera kapal pesiar berbendera Italia itu banyak atau memang pemiliknya adalah negaranya e, seperti itu sehingga biasanya kalau dia sudah ditolak di mana-mana dia mendaratnya e, di London atau kembali ke, ke sini ke, ke Italia dan itu di berbagai pelabuhan jadi memang tidak mudah Mas Buki uh, dan untuk diketahui kapal ternyata di kapal pesiar Italia itu umumnya bisa ratusan, bisa sampai 400 orang krunya itu orang Indonesia. Itu luar biasa. Uh, kalau saya mau mengatakan luar biasa, krunya itu sekarang tidak hanya yang seperti mungkin di di dianggap sebagai yang uh, uh, di, di bagian... Tapi dia sudah sampai ke level yang juga perwira-perwira kapalnya. Tapi memang banyak yang dia uh, di bagian uh, di, di semua departemen kalau yang saya tahu. Dan di situ juga banyak perempuannya. Tidak mudah karena ada aturan-aturan setempat yang sangat ketat, terutama aturan kesehatannya ya kalau di di mana namanya di Italia. Sehingga uh, ketika itu Untungnya memang KBRI sejak dilakukan, ada eh, akan kita baru mendengar pernyataan akan ada lockdown, segera kita membentuk yang namanya eh, eh, Satgas Covid dan dengan khusus hotlinenya juga hotline Satgas. Jadi kita tidak hanya kita sebetulnya kan sudah punya hotline untuk eh, kalau terjadi apa-apa ya di konsuler, tapi Kemudian ada dua nomor, satu susu hotline satgas COVID, satunya lagi yang termasuk eh, tadi itu kita begitu kita mengumumkan satgas, kita meminta kepada semua WNI ataupun siapapun untuk yang kemudian akan mendarat atau merapat ke eh, wilayah akreditasi kita agar mengisi. Uh, safe travel atau portal peduli uh, uh, itu itu yang kita lakukan dan uh, apapun uh, kebetulan aturan-aturan di Italia banyak penyesuaian yang memudahkan kita untuk melakukan uh, kegiatan pelindungan uh, saya kira ini kerjasama yang baik sekali antara KBRI dengan uh, pemerintah Italia yang agak sulit memang sebetulnya adalah di wilayah akreditasi yang lebih jauh lagi itu adalah di Siprus dan di Malta. Jadi eh, kami mengalami kesulitan. Namun lagi-lagi yang penting sebetulnya networking kami. Tadi dikatakan ada asosiasi-asosiasi eh, pekerja eh, pekerja, eh, terutama asosiasi pekerja eh, pelayar ya, eh lalu ada berbagai asosiasinya kita. Kita dua punya yang di Malta itu dua asosiasi kita punya hubungan baik sehingga hal-hal seperti itu oleh mereka kita dibantu penuh. Saya kira itu yang bisa saya ceritakan untuk sementara ini. Kemudian tentunya ada prosedur-prosedur yang nanti mungkin bisa kita tindak lanjuti bagaimana upaya kita untuk bisa memulangkan mereka ada berbagai prosedurnya yang kami ikuti dan kami kerjasama penuh dengan teman-teman dari PBM ITHI, gitu mas Siki. Wah ini luar biasa nih Bu nih terima kasih nih Bu. Jadi tadi Ibu juga memention um, kembali lagi Safe Travel dan Portal Peduli. Jadi mohon Bapak Ibu semua kiranya akan berpergian ke luar negeri, mohon itu yang namanya aplikasi Safe Travel itu untuk di ke dalam HP-nya, karena itu mobile-based uh, application yang sangat mudah untuk untuk aplikasinya dan akan sangat bermanfaat sekali. Terima kasih Bu Dubes ini um, Mungkin ini follow-up question bu kalau boleh nih Bu Dubes nih, kan um, Bagaimana situasi COVID-19 ini kan menjadi sebuah isu Apa ya, yang unprecedented ya Bagi semua kalangan, termasuk juga diplomat Indonesia Nah Ibu, sebagai kepala perwakilan nih uh, Saya penasaran aja sih bu, uh, Lessons learned apa nih bu yang bisa Ibu petik nih Dari situasi uh, COVID-19 kemarin di Italia Khususnya terkait dengan uh, diplomasi pelindungan, Bu Debes. Nah, kembali lagi, saya kira uh, Saya Saya uh berterima kasih sekali dengan teman-teman di PBI untuk menerbitkan Safe travel dan portal peduli karena itu menjadi data penting sekali buat kami terus terang membuat buat kami sebagai buat saya yang sudah pertempatan pertama saya untuk diketahui KjRI dulu belum KjRI konsulat RI Bombay tahun 80-an kasus kasus banyak sekali masalah di sana tidak hanya laut tapi berbagai hal. Kemudian terakhir saya di sini mirip dengan di sana, kalau tapi sungguh setelah adanya COVID ini, data kita lebih lengkap. Dan termasuk itu tadi, karena ada portal uh, peduli yang kita minta teman-teman, uh, terutama yang safe si travel juga, jadi orang yang sedang... Karena waktu kejadiannya buat kami itu uh, sulit adalah... Italia itu kan e, negara tujuan wisata ya kemudian banyak wisatawan Indonesia kan yang kita nggak tahu datanya di mana mana padahal ada instruksi semua orang terutama yang di Italia tiba-tiba lockdown sesegera mungkin kembali ada instruksi khusus dari pusat termasuk dari Dirjen e, protokol Konsuler ketika itu e, dan Dirjen Amerok tolong di data orang-orang yang ada Terutama yang bukan menetap, jadi bukan pelajar, bukan eh, ABK, bukan ABK ada dua, ada ABK kapal pesiar, ada ABK nelayan. Itu eh, sebaiknya pulang. Nah, itu eh, agak mudah karena penerbangan masih banyak, tapi makin kesini kan penerbangan tinggal satu dua. Nah, padahal banyak orang tua pelajar, mahasiswa yang khawatir anak-anaknya minta dipulangkan itu luar biasa susahnya tapi saya uh, lihat ini ada uh, blessing in disguise semuanya kemudian melapor yang mahasiswa biasanya nanti aja kalau udah mau lulus baru lapor semuanya lapor diri jadi sekarang kita punya data yang cukup baik gitu ya baik itu ada yang di Italia, di Malta, di Siprus ternyata di San Marino kita juga jadi tahu memang tidak ada selama ini kita hanya menetap-netap tapi ternyata betul tidak ada yang ada adalah di tiga negara itu eh, kalau di eh, yang kalau yang di Siprus kebanyakan adalah pekerja skill eh, tapi mm, tidak tidak ini juga bahwa ada eh, nantinya kita mungkin bisa tahu apakah memang ada pekerja eh, nelayan karena kalau di Malta karena layannya yang banyak dan itu banyak bermasalah. Nah, ini yang yang yang memang menjadi tantangan selama Covid ini. Karena kita masih bisa belum bisa berkunjung ke negara kedua negara akreditasi kita. Dan di Malta kita tidak punya konsul honorer. Kalau di konsul ke, ke, kehormatan, kalau di ke, Siprus kita punya konsultan pemeretaan sehingga kita masih terbantu. Saya kira itu eh, yang bisa saya ceritakan eh, mengenai eh, apa yang menjadi lesson learn tapi eh, bahwa ternyata data, kembali lagi data itu penting. Kemudian yang yang yang yang menjadi kita juga belajar sebetulnya adalah kebijakan-kebijakan dari negara akreditasi kita di mana kita bisa membuat rujukan bagaimana sih Itali berani sekali lockdown eh, nasional eh, baru sekarang eh, dan sekarang bisa dikatakan dia keluar, dia nomor satu tadinya urutan sekarang dia keluar dari 10 besar, itu kan luar biasa Nah, kita mungkin juga bisa belajar eh, rujukan ke situ bagaimana sih semua orang kok bisa nggak ada tuh rush untuk beli-beli itu mereka langsung sediakan e, makanan yang namanya e, supermarket dan pasar-pasar e, tradisional tetap buka tapi dengan sangat ketat e, prokesnya dan orang hanya boleh setiap hari sekali keluar e, rumah gitu saya tuh bisa kena saya sebagai dubes pun jadi law enforcement-nya luar biasa Mas Luki, saya sebagai dubes emang saya mesti ngambil uang ketika itu harus ada uang cash Saya sudah cari, tahu ATM-nya di mana, tapi ketika saya jalan, saya di, di, dicegat sama polisi, tapi saya kan bawa surat jalannya Nah surat jalannya tuh gampang sekali bisa di download dimanapun atau di komune-komune. Di jadi kalau di Indonesia tuh RT RW-nya kita bisa ambil bahwa kita hari ini akan pergi dan mereka hebatnya itu mereka juga punya data kita jadi begitu kita isi data itu um, um, memang kebanyakannya mereka akan punya data nomor orang orang kan kalau datang ke Itali lapor itu sudah langsung masuk datanya, gitu lapor adanya mereka bisa lihat kalau sehari ini saya keluar pagi sehari kan hanya boleh satu, sore saya keluar lagi itu ketika pertama misalnya ketangkep, sore ketangkep lagi itu udah dendanya dua kali. Hmm. Tapi waktu saya, saya memang tidak didenda, tapi dia catat karena dia mau cek apakah saya nanti akan keluar lagi. Dengan, eh, apa namanya, areanya itu tidak boleh lebih dari satu kilometer dari rumah kita, gitu. Jadi e, memang di situ harus diisi kemana apa dan akan ngapain itu mereka akan lihat seperti itu dan di setiap komuna kan ada e, supermarket supermarket jadi kita kalau kita mau bilang ke supermarket dan ATM karena itu berdekatan boleh tapi sekali itu aja sehari itu itu Oke Bu ini pengalaman menarik sekali kayaknya Bu nih Ibu, penempatan di Roma nih saat ini ya Terus <laughs> sangat menarik. Uh -uh. Terima kasih, Bu Dubes, nih, atas uh, penjelasannya. Informasinya uh, termasuk juga kepada narasumber yang lain. Ini tentu telah membuka wawasan kita semua, ya, mengenai uh, pelindungan WNI, uh, khususnya yang dilakukan oleh uh, diplomat perempuan.